Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semua dimanapun berada Di kesempatan kali ini saya coba mancing lagi ya teman-teman Saya sudah tiba di spot Ini spotnya masih spot rawa ya teman-teman nah, Ini waktunya udah sore nih Dan, Dan di waktu yang singkat ini masih ada rezeki ya Buat nanti kita bawa pulang Oke, terima atas seruannya, Saksikan terus, ya, teman, -teman. Oke kita langsung lempar ya Kita pakai umpan jangkrik kali ini Oke uh. Bukannya teman-teman tapi di bawah sambut ya. Wah, uh, saya baru taruh padahal langsung di sambut. lihat ikan betok teman-teman Alhamdulillah tapi disyukurin ya Nah namanya juga rezeki teman-teman Alhamdulillah baru taruh pelungut langsung dimakan Waduh kan betok teman-teman Pelungut mantap sekali Oke teman-teman kita lanjut lagi ya Bismillah langsung mendapatkan sambutan teman-teman. Oh yang nggak lupa juga teman-teman, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin ya allah, -Bala, Amin. Oke, kita lanjut manci ya teman-teman. Mudah-mudahan ada target-target berikutnya. Dapat jackpot lagi, ya teman teman ya. dapat predator, ya teman -teman. Tuh, kan tapi teman-teman. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, gelembung hai, hai, hai, hai, hai, hai, teman teman Sore ya ini umpan terakhir, mudah-mudahan ada sambaran ya, teman. Sudah jam 6 lewat, Bismillahirrahmanirrahim. ada rezeki ya, teman. kena juga teman-teman. Ya uh, uh, uh, uh, ternyata betok. Saya pikir bagus teman-teman. Ternyata betok lagi. Tidak ah, apa apalah disyukurin aja mungkin rezekinya kali. Oke okay, teman-teman berhubung sudah sudah jam 6 lewat sudah mau maghrib ya. Sehari sampai di sini ya teman-teman. Oke okay, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman sukses selalu ya teman-teman. Ah, dan nanti kita sambung di lain waktu lagi ya Kesempatan yang berbeda, dengan spot-spot yang berbeda Dan mudah-mudahan ada rezeki yang lebih bagus lagi ya teman-teman okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh